Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Mimin akan selalu menyuguhkan kabar-kabar spesial bahagia Dan pastinya info terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada kabar bahagia yang kita dapatkan Alhamdulillah single terbaru Lesti Dengan judul Sekali Seumur Hidup Ternyata sudah tembus di angka 17 juta kali ditonton selama 3 minggu Dan masuk trending di nomor 11 untuk musik Wow, ini luar biasa Kebahagiaan yang kita dapatkan Kebahagiaan yang kita rasakan Alhamdulillah, patut kita syukuri Tembus 17 juta kali ditonton selama 3 minggu Untuk single terbarunya Bunda Lesti Warga Konoha tetap semangat, tetap kompak Tetap solid hirapkan orang-orang yang tidak menyukai Orang-orang yang selalu ingin mempecah belah Leslar Mudah-mudahan kekompakan kita semakin terjaga dengan baik Amin Di kolom komentar pun persahabat ya banyak sekali tanggapan yang positif nih Kita lihat aja nih persahabat ya Dari akun Instagram Lilis 9912 di situ mengatakan Masya Allah Alhamdulillah Itu responnya Alhamdulillah semua Luar biasa Bersyukur dengan apa yang didapat ya Alhamdulillah mudah-mudahan semakin kompak untuk kita semuanya Untuk mendukung yang terbaik karya-karya dari idola kesayangan kita Selanjutnya persahabat disimbang juga Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di tengah malam Ternyata di persahabat ya Idola kesayangan Bunda Lesti, papa Bilar Semalam main badminton bareng tuh Ini kebahagiaan juga Masya Allah sehat-sehat terus untuk idola Semoga selalu bahagia dan mudah-mudahan Dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin Dan tentu di postingan ini pun Salfok dengan bodinya Bunda Lesti Yang sangat cantik banget ya Insya Allah, luar biasa idola kesayangan kita Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Komik Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan di postingan ini Kita lihat bersama di kolom komentar Dari akun Instagram Nuri Naida. di Disitu mengatakan Masya Allah salfok sama bodinya Bunda cantik katanya tuh, aduh Masya Allah banget ya semua salfok sama bodinya Bunda lesti. Kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Bundanya Aulia Aku kebangun nih dan yang dipegang langsung HP nyari vitamin, aduh Masya Allah banget ya terbukti nih bahwa level Lovers ternyata ini kompak banget, nyari vitamin Masya Allah banget ya pokoknya Pokoknya kalian the best, kalian luar biasa Tetap semangat ya Tetap kompak dan solid untuk mendukung Dan mensupport idola kita ini Kemudian tersabar disimak juga Ada kabar spesial bahagia juga Yang kita dapatkan semalam untuk konten BBL yang berkolaborasi bersama tentunya YouTube Icip Ichip Ini tembus di angka 21 trending Ini info semalam dan Alhamdulillah pagi ini juga sudah naik Infonya mendapatkan tentunya naik satu tingkat 20 trending Wow ini kebahagiaan juga Masya Allah BBL ini sudah masuk trending, ini kebahagiaan, kebanggaan banget nih pastinya BBL memang selalu trending ya, ngikutin ibunda, Masya Allah banget ya Bundanya Ratu Trending, BBL sepertinya ini jadi julukan Raja Trending nih <laughs> Ini cute banget Masya Allah Kemudian persahabat disimbang juga info selanjutnya yang kita dapatkan Bahwa hari ini ya bakal ada acara polis nih Polis Kepoin Lesti ya. Acara Poles tayang hari Senin dan Kamis Pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat Di aplikasi video.com ya Jangan sampai lupa juga untuk warga Konoha Selalu mendukung acara-acara idola kita Salah satunya adalah acara Polis Kepoin Lesti Yang akan hadir sore hari ini Pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat dan info selanjutnya juga persabat ya, tentunya kita dapatkan dari Om Kevin nih, mengenai acara Karnaval SCTV 32. Bunda lihat Papa akan menjadi bintang tamu dan akan hadir di acara tersebut. Acara Karnaval SCTV ditayangkan hari Sabtu dan Minggu persabat ya, untuk jadwal jamnya. Hari Sabtu itu persabat ya, tanggal 13. Itu akan disiarkan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Tepatnya jam 2 siang Sedangkan di hari Minggu tanggal 14 Itu disiarkan mulai jam 7 pagi Dan 14.00 waktu Indonesia Barat Dan jam 2 siang ya Yuk sama-sama kita support Kita sama-sama dukung juga Doakan yang terbaik mudah-mudahan idola kita selalu sehat Dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan diberikan kelancaran, Amin. Kemudian juga persahabat ya, info selanjutnya ini mengenai acara reuni Akbar Les Lovers Indonesia. Info kita dapatkan langsung dari akun ofisial Les Lovers Indonesia yang dimana akan mengadakan reuni Akbar Les Lovers Indonesia tepat tanggal 21 Agustus, persahabat ya. Di Ancol ya, Untuk tempat Reuni Akbar Le, Reuni Akbar Les Lovers Indonesia Minggu Persahabat ya tepatnya Tanggal 21 Agustus 2022 Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat sampai selesai Tempat itu Di Taman Impian Jaya Ancol Persahabat ya Area zona 5 dan 6 pantai lagu Uon. yuk Sama-sama yang ingin berpartisipasi yang ingin bersilaturahmi langsung aja persahabat ya kalian daftar nih untuk acara Yoni akbar lovers indonesia dan untuk iuran itu per orang rp puluh ribu rupiah persahabat ya dikenakannya itu juga sudah biaya makan dan masuk juga nih yuk sama-sama kita tentunya dukung kompak juga nih dan solid mensupport idola kesayangan kita dan mudah-mudahan fansnya juga semakin solid ya dan semakin